salam listrik bosku kita berjumpa kembali bosku ya kali ini saya akan mereview ini model model sepeda klasik bosku dan kali ini saya akan mereview punyanya selis bosku tipenya EOI bosku atau 101 ini tampilannya klasik bosku tampilan klasik untuk spesifikasinya sendiri motor powernya masih 250watt bosku ya untuk baterainya 48 volt 7,7 ampere sudah lithium bosku sudah lithium ion ini baterainya bosku untuk jarak tempuhnya kurang lebih 35-40 kilo bosku sekitar segitulah tergantung beban juga kan bosku beban sama tanjakan sama medan bosku nah untuk kecepatannya 25 km per jam bosku ya untuk kecepatan Nah, ini ada keranjang. Single seat, bosku. Single seat. Single seat. Untuk bebannya biasa sampai 120 kg, bosku ya. Jadi dewasa juga bisa pakai ya, pastinya bisa pakai, bosku, karena ini ukur ukuran roda untuk orang dewasa, bosku. Nah, yang menarik di sini, bosku ya. Selis ini IOI itu menggunakan ban anti bocor, bosku. Ban anti bocor. Maksudnya ban anti bocor itu ban bosku jadi karet ini bosku jadi pak kena paku kena apapun tinggal cabut aja tanpa bocor bosku jadi tanpa perlu pompa juga bosku rapnya masih drum brake bosku ya masih tromol depan belakang bosku karena kan unit sepeda kecepatannya juga nggak enggak begitu cepat bosku cuma 25 km per jam ya untuk buat bersantai aja bosku Nah. Ya. Untuk pengoperasiannya ini cukup unik bosku. Jadi kayunya harus diputar dulu. Nggak sama seperti kayak yang sepeda-sepeda listrik pada umumnya tinggal dikontak jalan bosku ya. Kalau ini enggak bosku. Kontak dulu bosku. Nyalakan ini. Nah. Nyalakan lampu. Karena kalau mau pakai listriknya mau nggak mau lampu nyala bosku. Putar dua kali bosku ya. Baru dikas bosku. dan ini cuman ada, variasinya cuman fiturnya cuman bel aja bosku bel sama lampu tapi untuk yang suka model model klasik bosku ya cocok ini bosku buat kalian yang suka-suka GOES model model klasik bosku ukuran rodanya sendiri 26 ini bosku ya 26 in ukuran rodanya bosku roda mati nah untuk pengecasan baterainya kita bisa lewat sini bosku Nah atau mungkin bisa diambil Tinggal melepas sini bosku Nah ini kontinya jangan lupa bosku Ini tinggal diambil bosku Bisa diambil bosku nah, Tinggal diangkat aja bosku kalau ditanyain mas nggak ada remote alarmnya untuk khusus ini untuk khusus unit ini nggak ada bosku ini karena unit model model klasik emang bosku belum ada remote alarmnya bosku cuman kalau menurut saya sih bagus tampilannya bosku klasik sekali ini bosku harganya cuman di angka lima jutaan bosku baterainya sudah lithium Terang turun bosku Nah Nah Itu aja bosku ya Keranjangnya nggak ada tutupnya emang bosku ya Emang kayak gini Itu aja penjelasan singkat saya bosku ya Tentang unit ini bosku Unit klasik Selis IUI bosku Mungkin kalau ada pertanyaan Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa langsung isi kolom komentar atau mungkin hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi bosku ya pemesanan juga bisa melalui OLX Tokopedia atau mungkin bisa langsung hubungi kontak yang ada di deskripsi bosku. Kalau yang ada yang tanya mas serumnya di mana? Serum saya ada di Malang bosku Jalan Jaksa Agung Suprapto 68D. Kalau ada yang tanya cabang mas? mungkin untuk showroom lainnya yang sama-sama mitra jati bosku ya masih ada di jawa timur untuk wilayah lain kami masih belum bosku jadi untuk yang di luar kota sana bisa order melalui tukopedia bosku ya deskripsi itu bosku ya sekian itu dulu bosku jika ada salah kata atau mungkin salah ucapan atau mungkin ada yang menyinggung bos bosku ini ya saya mohon maaf yang bahasa besarnya untuk reviewnya excellent bosku mohon maaf belum bisa review karena memang stoknya sudah habis dari pabrik pun juga kosong infonya bosku jadi masih belum bisa masih ya belum bisa bu bukan belum bisa bosku masih tidak bisa untuk mereview unit yang excellent bosku ya sekian dulu bosku jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang bosku subscribe karena subscribe itu gratis bosku like dan share bosku ya sekian dulu salam listrik bosku